Thank you. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali sobat atau masih semuanya bersama saya mas Udi oke kali ini kita akan mempelajari pemrograman dengan menggunakan software yaitu CX Programmer CX Programmer ini adalah software yang disediakan oleh Omron untuk memprogram PLC atau programmable logic controller milik mereka yaitu PLC tipe Omron Di disini kita menggunakan untuk CP1 oke sebelum kita lanjut ke video tutorial saya tekankan kembali, tetap memakai masker dimanapun Anda berada, tetap mencuci tangan dimanapun kita sempat, dan tetap menjaga jarak. Oke, selanjutnya lanjut ke video tutorial. Langsung saja kita klik Start Windows, kita ketikkan cx p akan muncul program CX Programmer, kita klik, akan terbuka jika sobat memiliki seri cx programan yang 9.3 atau mungkin yang terbaru pun 9.71 silahkan jadi semuanya bisa untuk pemrograman seri atau tipe plc cp1e langkah pertama kita klik file new lalu kita pilih tipenya yaitu cp1e kita masuk menu setting baikkan dengan stiker yang ada di samping PLC yaitu N30 kita melihat di sisi samping PLC tersebut terdapat stiker yang menampilkan beberapa informasi tentang PLC tersebut di sisi atas kita lihat ada CP1E menerangkan tipe dari PLC tersebut, sedangkan N30 menerangkan tipe dari CPU PLC, DR menerangkan kontak dari PLC tersebut kontak PLC tersebut adalah relay karena beberapa PLC ada yang bertipe DT atau transistor Sedangkan akhiran A ini merupakan identitas bahwa PLC tersebut inputannya adalah langsung AC. Sedangkan di beberapa PLC terdapat inputan yaitu DC sehingga membutuhkan sumber dari power supply DC 24 volt. Oke. Okay. Sudah jelas, lanjut ke pemrograman. Klik OK, oke. Okay, kembali, terbuka sectionnya. Kita siap untuk memprogram. Save dulu. Mungkin kita akan membuat program, yaitu direct online. Nah, di disini disediakan berbagai kontak: ada NO NC or konektor dan coil dan yang lain sebagainya kita mulai dengan tombol on alamat 0.00 kita beri command on terus button on dilanjutkan dengan end note atau NC normally close alamat 0.01 untuk kontak off Selanjutnya kita buat output new coil 100.00 untuk H1. Kita buat or atau penguncinya yaitu 100.00 untuk H1. Jika dalam sebuah rung atau section pemrograman di samping kiri ternyata masih ada warna merah berarti masih ada kesalahan dalam pemrograman sehingga perlu kita periksa kembali setelah kita cek ternyata masih ada yang kurang yaitu konektor maka kita ambil konektor dan kita hubungkan setelah kita hubungkan warna merah indikasi error menghilang ambil normally close untuk alamat dari kontak lampu 100.00 atau H1 kita hubungkan dengan output 100.01 sini kita kasih nama H2 stand atau aplikasi lampu stand pay. Program sudah jadi. Mari kita simulasikan terlebih dahulu. Kita klik simulasi work online simulator. Nah, situ terlihat lampu menyala hijau, menandakan aliran terhubung, sedangkan dia satu masih padam. Kita hidupkan push button 0.00 kita, masukkan logika satu set. Ia akan terhubung namun ingat ini masih dalam kondisi berlogika satu atau tertekan maka kita harus lepas dulu kita intukkan kembali logika 0 masukkan 0, set dan dia terputus lampu masih menyala alamat masih menyala melalui pengunci oke sedangkan lampu stand B padam karena dia sedang bekerja kita offkan masukkan logika satu pada tombol off maka dia akan padam kembalikan nah standby kembali menyala oke kita matikan simulasi berarti program sudah jadi kita siap untuk transfer caranya kita klik plc klik work online apakah anda ingin mengoneksikan dengan USB kita klik Yes lalu kita klik PLC kembali transfer to PLC usahakan kita transfer semuanya lalu klik OK apakah anda ingin melanjutkan Yes apakah anda ingin menggantikan program sebelumnya ya Oke, okay. dan apakah Anda ingin melanjutkan ke dalam program Run Mode? Oke, okay. nah ini sudah termonitoring dengan unit yang aslinya. Ketika unit asli kita klik on, dia akan terpengaruh dan akan termonitoring di sini. Baik, ini adalah aplikasinya. On, kita tekan H1 menyala off kita tekan H2 dan B kembali menyala. Lihat mereka menyala bergantian. On H1 menyala. Off H2 dan B kembali menyala. Sekarang, coba buat Data diagram untuk aplikasi Dua output, perurutan dan bergantian. Nah, bagaimana Jika support ternyata mengalami kendala dengan tidak Memiliki perangkat komputer atau laptop Atau Memiliki perangkat komputer namun Tidak terinstall CX di dalamnya Nah, sobat bisa menggunakan Ponsel Android sobat untuk melakukan simulasinya terlebih dahulu. Caranya akan kita bahas di video selanjutnya.